masangkan kerah ke baju nah ini begini caranya ini kerah yang udah kita buat ya ini kerah yang udah kita buat terus ini yang bagian bawahnya ini yang enggak pakai ini tuh kita hubungkan dengan lehernya nah ini bagian luar ketemu dengan bagian luar baju nah begini terus ini saya ketemu order uh, ketemu runner ya dengan radar yang udah saya kasih kapur Sudah, itu ya, seperti ini hasilnya. Sudah. Sudah jadi bagian kerahnya.